Halo sahabat Alme Studio, perkenalkan nama saya Meliana. Dalam video ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai modul 7 dan 8 terkait security. Di modul 7 kita akan mendapatkan gambaran umum tentang cloud security terkait dengan AWS Identity and Access Management. Ini termasuk informasi tentang best practice, role, user, policy, dan security group. Untuk modul 8 kita akan mengembangkan pemahaman tentang cloud security. Beberapa terminologi yang perlu kita kenal terlebih dahulu yaitu tentang AWS Identity and Access Management. Ini adalah penerapan kontrol untuk user yang membutuhkan akses ke computing resource. Lalu ada role. Ini adalah IAM Identity yang dapat kita buat di account kita yang memiliki specific permission. Untuk user, ini adalah entitas yang kita buat di AWS untuk mewakili person atau aplikasi yang menggunakannya untuk berinteraksi dengan AWS. User di AWS terdiri dari name dan credential. Selanjutnya tentang security group. Security group bertindak sebagai virtual firewall untuk instance kita guna mengontrol inbound dan outbound traffic. Lalu selanjutnya tentang policy. Policy adalah objek di AWS yang ketika dikaitkan dengan identity atau resource menentukan permissionnya. AWS mengevaluasi policy ini ketika entitas utama, user atau role membuat request. Lalu ada grup, IAM group adalah kumpulan IAM user. Grup memungkinkan kita menentukan permission untuk beberapa user yang dapat mempermudah pengelolaan permission untuk user tersebut. Lalu ada root user, saat pertama kali membuat OS account, kita mulai dengan single sign in identity yang memiliki akses penuh ke semua AWS service dan resource. Root user adalah level tertinggi atau sebagai universal administrator. Credential, AWS security credential memverifikasi siapa dan apakah kita memiliki izin untuk mengakses resource yang di request. Lalu ada JSON, ini adalah sintak untuk menyimpan dan bertukar data. Selanjutnya tentang Amazon Inspector. Ini membantu customer mengidentifikasi kerentanan keamanan dan penyimpangan dari security best practice dalam aplikasi sebelum di dan saat dijalankan di production environment. Lalu enable multi-factor authentication. Pendekatan autentikasi ini membutuhkan dua atau lebih informasi independen untuk diautentikasi. Lalu multi-factor authentication ini adalah security system yang memerlukan lebih dari satu metode autentikasi dari kategori kredensial independent untuk memverifikasi identitas user untuk login atau transaksi lainnya. Berikutnya tentang AWS Shield. Kita akan bandingkan dengan AWS Web Application Firewall. AWS Shield adalah layanan perlindungan DDoS terkelola yang melindungi aplikasi yang berjalan di AWS. Kalau Amazon Web Application Firewall, ini adalah layanan yang memberikan kita kendali atas trafik di mana yang diizinkan atau diblokir ke aplikasi web kita dengan menentukan web security rule yang dapat disesuaikan. Lalu selanjutnya tentang DDoS. Ini adalah salah satu cyber attack untuk membuat sistem yang ditargetkan seperti website atau aplikasi tidak tersedia untuk end user. Untuk mencapai hal ini, attacker atau penyerang menggunakan berbagai teknik yang menggunakan jaringan atau resource lainnya. Ini mengganggu akses untuk end user yang sah. Lalu tentang AWS Artifact. Ini adalah central resource untuk informasi yang terkait compliance. Ini memberikan akses sesuai permintaan ke AWS Security dan Compliance Report dan memilih online agreement atau perjanjian online. Ada empat bidang security yang harus ditangani untuk cloud computing. Yang pertama data, ini melindungi informasi yang disimpan dan diproses di cloud. Lalu permission, ini mengatur siapa yang memiliki akses ke resource dan data di cloud. Lalu infrastructure, ini melindungi mesin dan perangkat keras yang menjalankan, menyimpan dan memproses data di cloud. Dan assessment, memeriksa infrastruktur, permission dan data untuk memastikan keamanannya. Demikianlah terminologi-terminologi yang perlu kita kenal. Selanjutnya kita akan mengerjakan bab 7 introduction to IEM. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.